serta klik tombol notifikasinya agar channel ini terus berkembang untuk memberikan kabar baik, kabar bahagia terbaru terupdate seputar idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar Baiklah berhasil-berhasil dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi Kalian saat ini Bang Wimin akan memberikan kabar-kabar bahagia seputar idola kesayangan kita awali ke kabar pertama persahabat ya tentunya Yang kita tunggu-tunggu akhirnya sudah muncul persahabat ya Sudah rilis single terbaru dari Dede Olatih Kejorak Di aplikasi Spotify, lagu Lentera sudah bisa didengarkan persahabat ya Yuk sama-sama kita kompak buktikan kebarbaran kita mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan. Single terbaru dari Dede DDLSD Lentera sudah bisa Kita dengarkan persahabat ya Tentunya pemimpin merinding banget Saat melihat suara DDLSD melantunkan Single terbaru ini Terkhusus untuk anak tercinta Baby L persahabat ya Luar biasa mudah-mudahan Bisa trending dan bisa booming Amin Info ini juga kita dapatkan dari akun Leslar Unscorsi Perhatikan juga ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption yang tinggal di bagian WIB sudah bisa dengerin SPOT TV ya. Selamat streaming berjamaah, mohon diingat tata cara streaming yang benar ya, tuh sahabat. Yang di Indonesia tentunya bisa dengerin di SPOT TV. Selamat streaming dan tentunya diingat tata cara streaming yang benar, sahabat ya. Di sini juga banyak sekali tanggapan komentar Respon yang diberikan dari para fans, yakni ini dari akun Twinggoals85, mengatakan di kolom komentar, aku kebangun langsung play, merinding, bismillah, boom. Tuh persahabat ya yang sudah mendengarkan pastinya merinding banget saat mendengar lagu single terbaru ini mudah-mudahan bisa booming dan bisa trending nomor satu, Amin. Dan jangan sampai lupa juga, malam ini akan hadir acara yang sangat luar biasa yang kita nantikan juga. Welcome Baby L, sekaligus peluncuran single perdana tentunya terbaru dari Dede Elasti ke Yuk, sama-sama kita ngopak dukung acara-acara idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya, kita ke unggahan Dede Elasti. Unggahan semalam Dede Elasti membuat kita semakin bangga. Masya Allah, mengunggah sebuah pelasingan foto cantik. Ketika syuting model video klip persahabat yang luar biasa Dan di postingan ini juga tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari para sahabat Kak Wanda Hara ikut berkomentar Love love love Dedek Ken White Ya Masya Allah tuh ditunggu banget oleh Kak Wandahara single terbaru dari Dedek Melasti Kejora Kak Andi juga ikut berkomentar Nggak sabar. Besok ya, dek, masya Allah banget tuh. Tentunya para fans juga pastinya dibuat nggak sabar untuk menyaksikan single perdana yang akan dibawakan malam hari ini oleh Dedek Lesti sekaligus tentunya launching BBL. Masya Allah, mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar, sukses tanpa selalu halangan apapun. Amin, ya Robbal Alamin. Ada juga komentar lain diberikan dari Kak Deri, persahabat ya, mengatakan cantiknya, tuh, Kak Deri juga mengatakan cantik persahabatnya terhadap Nidak Lesti, mudah-mudahan selalu banyak doa, dukungan, support dari orang-orang baik yang tulus mencintai Lesti maupun Rizky Bilar. Ke kabar? Berikutnya, semalam juga kita mendapatkan kabar bahagia karena di rumah Leslar ada tamu spesial, yakni Kong Chris Persahabat. Ya, yang jenguk Baby L ke rumah Leslar, tuh masya Allah. Hayo, tebak siapa nama Baby L? Kata Kong Chris Persahabat, ya pastinya kita akan mendapatkan jawaban malam hari ini juga karena launching perdana di Indosiar malam hari ini. Yuk sama-sama kita kompak doakan yang terbaik untuk keluarga besar Lesnar Mudah-mudahan selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan tentunya persahabat ya kok Chris juga mengunggah sebuah postingan Banyak sekali DM yang masuk persahabat ya perhatikan Boleh videonya digeser dikit kok katanya tuh Wow suruh digeser nih persahabat ya video yang diunggah oleh kok Chris Masya Allah luar biasa Para fans tentunya pengen banget ya melihat wajah imut Wajah yang menggemaskan dari BBL ini Akhirnya kok Chris juga memposting sebuah postingan foto BBL Perhatikan Kok Chris mengunggah sebuah postingan foto tangan cute dari BBL sahabat, Ya dibuat makin penasaran dengan wajah imut BBL Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat, selalu menjadi anak yang kuat, anak yang hebat, dan anak yang membanggakan. Amin. Untuk berikutnya, juga para sahabat yang luar biasanya, tentu di sini banyak sekali respon yang luar biasa juga dari para sahabat Leslar, yakni dari akun Instagram Sundari. 1968 menyatakan di kolom komentar, "Masya Allah, Nak, indahnya karuniamu." Luar biasa, Persahabat, ya. jangan sampai lupa malam hari ini Kita tentunya kompak, kita solid, mendukung yang terbaik untuk idola kita Ke kabar berikutnya juga persahabat, perhatikan Ada sebuah unggang spesial dari Bu bukfir Yang tentunya mengunggah sebuah postingan video persahabat ya Penyampaian sebuah kalimat dari Rizky Bilar Soal tentunya banyak sekali fitnah sana-sini yang diberikan dari orang-orang yang tidak baik terhadap idola kesayangan kita ini reaksi kakak Bilar masa ketika menanggapi ada orang yang memfitnah luar biasa kalimat yang disampaikan kakak Bilar tentunya memberikan statementnya biarkan saja hati orang yang busuk jangan disentuh Nanti juga pasti akan terjatuh juga Itulah kalimat yang sangat luar biasa Simple Sedikit tapi tentunya Mempunyai makna yang luas Luar biasa hingga postingan Bofir ini Diunggah kembali oleh kakak Bilar Di igas pribadinya Hingga banyak juga DM yang masuk kepada kakak Bilar Kita lihat di postingan kakak Bilar Bang Bi berita macam apa ini Tolong diusut Atuh katanya persahabatnya Dengan jawaban simple kakak Bilar menjawab Gak ah lagi fokus kerja buat beli popok bayi. Luar biasa banget ya lagi sayangan kita. Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, selalu menjadi contoh dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Ber kabar berikutnya juga ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di channel YouTube Lesli Entertainment. Karena sudah di up video terbaru BTS video, -video clip Lesi Keciora Borong Siomay buat true katanya tuh. Wow ini luar biasa vitamin bahagia di pagi hari